Saya benar nangis, guys. Aku <laughs> nangis guys? kelanjutan Nipi wingi bro ya intinya kalau dia tidak klarifikasi dan dia tidak menghapus tuduhan-tuduhannya itu mungkin bisa saya perkarakan di ranah hukum bisa saya angkat ke pihak ya, kepolisian karena itu satu pencemaran terus fitnah saksinya siapa Apakah ada bukti nah, itu dia kan ngawur gitu loh dia tuh ngawur ya mungkin karena faktor dia benci sama saya atau kebencian atau masalah pribadi Membuat seperti itu Jadi itu sangat sensitif Dani, ini Manfaatnya Aksoro Jawa Diwale Manfaatnya Aksoro Jawa Diwale itu Ya memang itu Agak magis ya Itu bisa untuk pageran gaib Dan banyak sih Tergantung niat kamu Niat kamu untuk apa? Niat kamu untuk keselamatan untuk untuk apa itu bisa cuman kamu kamu harus mengasah atau menirakat itu jadi nggak salah salah baca ah iya Dewi Prawita keturunan Maringi di rum sebelari ya, apa wis Wis piarin. Yang penting dia kan nggak nyentuh saya. Kalau saya dicaci maki, dihina hina, dibuli-buli, terserah mereka. Yang penting dia nggak nyentuh saya. Kalau nyentuh saya ya beda lagi urusannya. Sofyan semalam kena mental ya Ngap, bukannya saya kena mental tidak, intinya saya tidak merasa apa yang dituduhkan makanya kalau itu sampai viral saya angkat, uh, saya akan polisikan, bahkan saya akan ciduk pelaku-pelaku uh, penyebar itu jadi saya nggak main-main gitu loh, karena memang saya tidak seperti itu, seperti, tidak seperti yang dituduhkan gitu loh ya mungkin karena ketidaksukaan sama saya membuat fitnah-fitnah seperti itu kamu lihat di konten-konten saya yang komen-komen itu penuh dengan cacian, bulian, makian. saya fan-fan aja gitu maksudnya saya nggak marah saya tetap sabar cuman jangan fitnah gitu loh karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan guys lebih baik kamu mukul orang mungkin sakitnya kalau enggak itu jam mungkin harian atau mingguan kalau kamu mukul orang tapi kalau kamu fitnah fitnah itu waduh sangat kejam loh ibaratnya menuduh orang yang bukan masalahnya gitu itu bahaya banget gitu itu sebuah bentuk kezoliman kalau gitu. itu hal itu saya pasrahkan kepada Tuhan bahaya itu saya tidak perlu membalas tidak perlu Mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang memfitnah saya. Cukup saya pasarkan kepada Tuhan. Insya Allah, dia akan mendapatkan balasannya kok. Mereka akan mendapatkan uh, hukuman dari Tuhan. Ibaratnya gini. Jangan pernah kamu membuka aibnya saudaramu. Aibnya orang lain. Di mana orang itu tidak mengganggumu. Tidak merugikanmu. Percaya gak percaya, pasti aibmu akan dibongkar oleh Tuhan, oleh semesta, oleh alam, gitu loh. Dan sedangkan uh, ini yang lagi viral kan, uh, Ratu Bidadari, aku kan difitnah. Sedangkan saya tidak melakukan seperti itu, dan itu tidak benar. Tidak ada saksi dan bukti yang otentik. Ini bahaya. Ini sebuah kezoliman. Mereka menjolimi saya, menuduh saya, memfitnah saya. Ini sangat bahaya ketika saya pasrah, ketika saya nangis, ketika saya bersujud kepada Tuhan Saya tidak perlu berdoa yang jelek-jelek Saya tidak perlu berdoa yang jelek-jelek kepada mereka yang memfitnah saya Tapi mereka akan mendapatkan balasan, hukuman dari semesta, hukuman dari alam, hukuman dari Tuhan Bahaya itu Ya, yes, lihat aja nanti endingnya kayak apa orang-orang yang berfitnah saya itu seperti apa nanti lihat aja alam alam alam yang akan berbicara jadi waktu yang akan menjawab. Selama saya tidak mengganggu kalian, tidak merugikan kalian, Ustaz, biarkan kehidupan di dunia ini berbeda-beda. Gak, gak semua harus sama seperti kalian. Ya, di dunia ini ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Berbagai ras, budaya, dan agama tidak bisa. Oh harus ngikut saya. Oh nggak bisa. Jadi kekuasaannya Tuhan itu macam-macam. Ada orang yang jahat, ada orang yang baik, ada orang yang galak, ada orang yang sabar, gitu. Wistah, buat teman-teman, jangan pernah kalian uh, mengungkap aibnya saudara kalian, mengungkap aib. Dari orang lain dimana tidak mengganggu kalian, tidak merugikan kalian, karena percaya nggak percaya aib kalian akan diangkat oleh Tuhan. Itu, itu masalah aib. Terus masalah fitnah ini, eh, waduh, lebih jahat, lebih jahat daripada kamu bunuh orang. Fitnah itu lebih, waduh, bisa dibuktikan. Katakan ada seseorang Ada seseorang Liftmu banyak yang lihat loh Itu kamu termasuk hebat Ning nang ning nung mu banyak yang lihat itu termasuk hebat Iya terima kasih banyak Sayangnya Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan Lebih baik kamu bunuh orang Lebih baik kamu mukul orang Itu nyata Tapi kalau kamu fitnah orang Yang tidak kebenarannya Urusan kamu bukan sama orang itu. Urusanmu sama Tuhan. Bahaya kamu. Hati-hati kamu. Apalagi, kalau orang yang kamu fitnah, seseorang yang kamu fitnah, dia merasa terjolimi. Dia nangis dan bersujud bermunajat kepada Tuhannya. Hati-hati. Hanya tinggal menunggu. Entah itu harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, pasti hukum Tuhan, hukum alam akan terjadi. Gitu. Kalau tidak di dunia ya di akhirat gitu. Hindari fitnah gitu. Nge Bu, monggo. Walaupun saya sekarang itu pendosa, sekarang ahli maksiat, saya syirik, saya musrik, itu kan sekarang. Siapa tahu nanti saya hijrah? Siapa? Siapa tahu nanti saya bertobat? Karena belum tentu. Karena belum tentu. Eh, kamu menuduh orang itu usyirik kamu musrik, kamu ahli maksiat. Lo iya sekarang. Bagaimana ketika dia Diangkat derajatnya oleh Tuhannya. Tuhan maha membolak-balikan isi hati manusia. ya, Maha membolak-balikan isi hati manusia. Yang baik bisa dijadikan jahat. Yang jahat bisa dijadikan baik. Itu hati-hati buat teman-teman. Jadi jangan pernah kalian menghina seseorang. Walaupun orang itu buruk di mata kalian. Walaupun orang itu jahat, ahli maksiat biarin ya selama selama orang itu tidak mengganggu kamu selama orang itu tidak merugikan kalian walaupun dia syirik walaupun dia ahli maksiat walaupun dia pendosa walaupun dia jahat biarkan itu perjalanan hidupnya perjalanan hidupnya siapa tahu nanti hijrah siapa tahu nanti dia lebih baik lagi jadi menasihati seseorang, jangan dengan caci maki, jangan dengan kata-kata kosor, dengan dengan hinaan, ya, tapi dengan kebaikan, dengan kelembutan, gitu loh. Kamu mengajak orang untuk baik, ya kamu harus secara baik, kamu ngomongnya yang lembut, kamu ngomongnya yang adem, nanti bisa diterima, tapi ketika kamu... Menasih seseorang dengan kata-kata kasar Menasih seseorang dengan cacian Seseorang itu tidak akan menerima Seseorang itu tidak akan tersentuh hatinya Jadi hati-hati teman-teman Kalaupun saya dukun, itu kan saat ini saya jadi dukun Kalaupun saya pendosa, kan hari ini saya pendosa Kalaupun saya jahat, saya rampok, saya maling, saya begal, Saya begal, kan hari ini saya begal, saya rampok Tapi, belum tentu Suatu saat Entah satu tahun, entah dua tahun, entah tiga tahun Siapa tahu, Tuhan saya mengangkat derajat saya Tuhan saya memberikan hidayah kepada saya Membuat saya lebih baik Membuat saya lebih dekat dengan Tuhan saya Lah Sedangkan orang-orang yang membuli saya Mencaci maki saya Yang merasa dirinya paling suci Dirinya paling alim Siapa tahu dibolak-balikan Dibolak hatinya oleh Tuhan Menjadi sesat Bisa saja Hati-hati Kun fayakun. Tuhan hanya bisa membolak balikan hanya sekejap mata. Saya dicaci maki, dibully, dihina-hina, di konten-konten saya, di YouTube saya ratu bidadari TV. TikTok saya ratu Bidadari TV saya hanya diam nggak masalah tapi ketika saya difitnah ketika saya difitnah ketika saya difitnah jujur ya jujur di dalam hati saya saya sakit bahkan saya sedih bahkan saya menangis walaupun walaupun saya tidak mengeluarkan air mata saya menangis tentang fitnah seperti itu ini sebuah kezoliman ini sebuah sebuah kejahatan untuk menjatuhkan saya dengan cara fitnah ya semoga aja mereka diampuni diberikan hidayah oleh Tuhan saya tidak mendoakan mereka yang jelek-jelek walaupun mereka memfitnah saya sampai tersebar dan bahkan banyak orang yang salah paham tentang persepsi saya banyak orang yang terpengaruh banyak orang yang uh, teradu domba Gara-gara seseorang memfitnah saya Yang bukan saya Saya tidak akan mendoakan mereka jelek Insya Allah Saya hanya pasrahkan kepada Tuhan Saya hanya munajatkan kepada Tuhan Saya pasrahkan ke alam Jadi yang berbicara nanti akan Alam, yang berbicara adalah waktu Kamu tahu preman John Kay jahat dulu, dulu. John Kay seorang preman dari Jakarta di Jakarta ditakuti. Siapa yang nggak tahu John Kay? Ya, siapa yang tidak tahu John Kay? Tapi ketika dia diangkat derajatnya oleh Tuhan, ketika dia mendapatkan hidayah. Sekarang dia lebih dekat kepada Tuhannya dibandingkan orang-orang yang sok suci. Hati-hati. Jujur. Jujur di dalam hati saya. Saya dicaci maki, dibuli, dihina-hina ribuan bukan ribuan tapi jutaan netizen. Saya biasa-biasa saja, saya hanya senyum. Tapi ketika saya difitnah Jujur, saya menangis. Ini loh, saya ini mau nangis, guys. Sa saya laki-laki. Ini loh, saya mau nangis. Di dalam hati saya. Di dalam jiwa saya. Saya mau menangis. cuman saya tahan ini. Kalau nggak tahan, mungkin saya menangis. Jangan pernah kalian menghina orang-orang. Jangan pernah kalian Mencaci seorang yang hari ini Yang kamu lihat sekarang buruk Yang kamu lihat sekarang pendosa Karena belum tentu Di akhir hayatnya dia lebih baik daripada kamu Belum tentu dia lebih mulia daripada kamu. Siapa tahu derajatnya lebih tinggi daripada kamu. Siapa tahu dia lebih mulia di hadapan Tuhannya daripada kamu. Saya ingin menangis bukan karena kena mental. Saya ingin menangis bukan karena saya dibuli, dicaci maki, dihina-hina, bukan. Tapi saya ingin menangis karena saya dituduh, karena saya difitnah. Fitnah yang kejam. Masalah tobat itu bukan urusan manusia sesama manusia. Urusan tobat itu di dalam hati Kita berbuat baik itu bukan Untuk dilihat orang Kita berbuat baik Bukan karena tendensi atau Paksaan dari seseorang manusia Sesama manusia Tapi kita hijrah Tapi kita lebih baik Tapi kita Mencoba Lebih baik itu karena hati kita karena hati kita, dan itu pun da karena karena izin, karena hidayah dari Tuhan Katakan seorang ahli pendosa, seorang ahli maksiat Kamu paksa, kamu harus baik, kamu harus tinggalkan dosa itu, kamu harus tinggalkan maksiat itu Tidak akan bisa, karena dia bukan dari hatinya, tapi dari paksaan kamu tapi ketika dia mendapatkan hidayah Hatinya tersentuh Dia Tanpa kamu suruh Tanpa Sumpah guys Aku mau nangis ini guys Demi Allah Demi Tuhan saya Saya mau nangis ini Cuman saya laki-laki Saya mencoba untuk kuat Mencoba untuk tidak nangis Saya pasarkan kepada Tuhan Siapapun yang memfitnah saya. Bentar, guys masih ada hajan masih ada hajan guys masih ada hajan berhenti ngomong dulu ya saya masih ada hajan masih ada Ajan, kita menghargai Ajan maghrib. Sekarang ini masih maghrib, guys. Ya ini, ini bukan bohongan. Saya nangis ini bukan bohongan. Ini bukan settingan, ini bukan drama. Saya dicaci maki, dibuli, dihina-hina jutaan netizen. Ribuan orang. Saya hanya senyum-senyum. Saya anggap mereka belum tahu saya, belum kenal saya. Tapi ketika saya difitnah, guys. Ketika saya difitnah Demi Tuhan, saya sakit sedih. Saya bikin nangis, saya kok setega itu, kok sejahat itu. Sedangkan orang yang fitnah saya akan bikin video itu, dan itu tersebar. Banyak orang yang salah paham, banyak orang yang miss, banyak orang yang menganggap saya seperti ini, seperti itu. Padahal itu bukan saya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan Memang benar Fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu benar Dan ini saya rasakan guys Ini saya rasakan Fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu saya rasakan Ternyata lebih sakit Lebih perih Daripada saya dipukul orang Daripada saya dibaca orang Bentar, ini masih azan Maghrib. Kita hormati, diam dulu, oke? Okay? aku gak pernah aku gak pernah nangis guys aku gak pernah nangis gini guys nangis kaya gini guys saya nangis dalam seumur hidup saya ketika itu paling guys, aku paling malu nangis, aku tuh lagi lagi guys aku nangis dalam sumur itu ketika. Jadi makin di dipuli, ribuan orang, jutaan orang, aku gak pernah, gak pernah sakit hati, guys. Aku tetap sabar, aku gak pernah kayak gini, cuman aku difitnah ini, aku difitnah, aku difitnah ini sebuah gejoliba, ini. sakit banget, sakit banget, guys. Aku gak pernah. Aku nggak pernah nangis. Aku nangis cuma ketika kakakku meninggal, ketika nenek gue meninggal aja. Seumur hidupku saya nangis ketika nenek zaman kakek meninggal. Saya nggak pernah nangis. Buat aku sakit banget. Saya tidak perlu mendoakan yang jelek-jelek Sama orang yang fitnah saya Saya nggak perlu mendoakan Orang jelek-jelek Cukup saya pasrahkan Sama Tuhan Cukup pada Tuhan nah, Alam yang akan membalas Tuhan yang akan membunuh Yang akan menghukum mereka Tuhan Dan waktu yang akan berbicara Lihat aja, entah berapa hari, entah berapa minggu, entah berapa bulan, dan berapa tahun. Hukuman Tuhan, hukuman alam masih akan terjadi. Saya nggak pernah, sekapar, segede Saya nggak pernah, pernah sampai nangis gitu, Aku tuh gengsi, aku tuh pemalu. Aku ini laki-laki, guys. Aku ini laki-laki, guys. Aku nangis itu ketika nenekku meninggal, ketika kakekku meninggal itu aku nangis, guys. saya nggak pernah nangis walaupun saya dapat masalah, walaupun saya dapat ujian seberat apa pun, mendapatkan cobaan sebesar apapun saya nggak pernah nangis, saya nggak pernah sesedih ini guys. Uh. Ya itu udah ya gitu aja guys. udah gitu aja Ini masih maghribnya agak enak ini udah aku pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum